mempunyai lembar kerja berupa kolom dan baris. Pengisian atau pengetikannya dilakukan pada set atau perpotongan kolom dengan baris. Aplikasi ini dapat digunakan untuk data dalam bentuk tabel, perhitungan bilangan, laporan keuangan, termasuk penerapan rumus atau formula. akan menjelaskan aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel Mari kita simak Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administratif khususnya Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation kelebihan Microsoft Excel mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set jadi jadi dalam satu set bisa menampung jawaban satu juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software data entry ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Atau jika dibutuhkan kita bisa konversi balik dari Excel ke software statistik lainnya. Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Dengan pivot tables, kita bisa kerja lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis pivot table akan merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Kekurangan Microsoft Excel, software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar, yaitu CPU. Untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, atau membuat filter responden Kita harus membuat rumus Excel baik Rumus matematika Logika maupun teks Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini Dikarenakan di SPSS Misalnya Kita dengan mudah untuk melakukan filter Atau pengkategorian jawaban baru Teman-teman Saya akan menjelaskan Aplikasi pengolah angka Yaitu Open Office Code Mari kita simak. Open Office Calc adalah program spreadsheet. Pendatang baru menganggapnya intuitif dan mudah untuk dipelajari. Pengolah data profesional akan menghargai fungsi-fungsi tingkat lanjut yang komprehensif. Kampilan layar kok teknologi data pilot tingkat lanjut membuatnya mudah untuk mengambil data mentah dari basis data perusahaan. Tabulasi silang, ringkasan, dan konversinya menjadi informasi yang berarti. Formula bahasa alami mengizinkan Anda membuat formula menggunakan kata kata Contoh penjualan, pengeluaran, tombol Intelligent Zoom, menyisipkan fungsi penjumlahan atau subtotal secara otomatis tergantung dari konteks. Panduan wizard membantu Anda dalam memilih dan menggunakan fungsi-fungsi website tingkat lanjut. Style dan performatan membuatnya mudah untuk menerapkan opsi formatan sel yang fleksibel, termasuk merotasi isi, template, latar belakang, batas pinggir, dan banyak lagi. Anda bisa menjadi ahli dalam spreadsheet Anda sendiri berkat template dengan fungsi yang book in, mengizinkan Anda untuk berkonsentrasi pada pekerjaan nyata Anda. Skenario Manager mengizinkan analisa bagaimana jika... Pada tingkat tombol strip, contoh, membandingkan profitabilitas untuk perkiraan penjualan tinggi atau menengah atau rendah Komponen solver kok mengizinkan optimasi penyelesaian masalah di mana nilai optimal dari sebuah sel pada spreadsheet harus dihitung berdasarkan batasan yang disediakan pada sel lain Mendukung pekerjaan secara kolaboratif pada spreadsheet dengan dukungan banyak pengguna pada call Dengan melakukan sharing, sebuah spreadsheet pengguna lain dapat dengan mudah menambahkan datanya pada spreadsheet. Pemilik spreadsheet dapat menginterasikan datanya dengan mudah Cukup dengan beberapa klik saja Kolaborasi ini membantu menghindari konflik selama pengeditan Simpan spreadsheet Anda dalam format open document Standar internasional baru untuk dokumen perkantoran Format berbasis XML ini berarti Anda tidak terikat hanya pada Core. Anda bisa mengakseskan dokumen Anda dari sembarang perangkat lunak lain yang mendukung open document Tentu saja, Anda bebas untuk menggunakan spreadsheet Microsoft Excel lama Anda atau menyimpan kerjaan Anda dalam format Excel sebelum mengirimkan kepada orang-orang yang masih terkunci pada produk-produk Microsoft. Jika apa yang mereka inginkan adalah hasil Anda, maka gunakan format portable document format titik .pdf tidak diperlukan untuk membeli perangkat lunak tambahan. Sejak versi 3.0, Koch telah mampu membaca dokumen di TXLXX yang dibuat dengan Microsoft Office 2007 atau Microsoft Office 2008 untuk Mac OS X. Teman-teman, saya akan menjelaskan aplikasi pengolah angka yaitu spreadsheet WPS Office. Mari kita simak! Spreadsheets VPS Office adalah software Office gratis yang fungsinya sama dengan Microsoft Office, akan tetapi dengan ukuran program yang lebih kecil dan tampilan yang lebih friendly serta tanpa lisensi. VPS Office merupakan Office Suite untuk Linux, Windows, dan Android, dikembangkan oleh Kingsoft China. Dengan tampilan yang menarik seperti Microsoft Office, tidak heran jika program Office Suite ini akan menyaingi salah satu kerabat Office Suite lainnya, seperti LibreOffice, Google Docs. Tiga aplikasi dikemas dalam satu paket. Writer, Word, Processing, Application, Presentation, Slideshow, Presentation, Maker, Spreadsheet, Spreadsheet, Application. Aplikasi Office ini kompatibel dengan file Office 97 sampai 2013 atau bisa membaca file file dari Office 97 sampai 2013. Secara umum, berikut beberapa fitur WPS Office Free. 1. tampilan atau user interface baru seperti Office 2007 atau 2010 dengan menyediakan dua tema atau warna. Ini mungkin salah satu kelebihan dibanding aplikasi Office gratis sejenisnya. 2. Jumlah baris untuk aplikasi Spreadsheet seperti Excel menjadi 1.485.76 dan kolom 16.384. 3. Tersedia 3 aplikasi Writer atau Word, Spreadsheet atau Excel, dan Presentation atau PowerPoint. 4. Penyesuaian paragraf dan tabel yang lebih mudah, drag and drop 5. Ukuran file instalasi yang kecil 6. Menyertakan konversi langsung dari dokumen Office ke PDF 7. Enkripsi dokumen 8. Berbagai fitur lainnya mirip dengan MS Office 2007 atau 2010 termasuk kemiripan posisi menu atau ikon kan aplikasi pengolah angka yaitu Lotus 123. Mari kita simak. Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan IBM. Lotus 123 dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lainnya dan dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Lotus 123 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Namun, pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Program ini sempat tenar dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia di era tahun 80-an. Kekurangan, software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan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 Kompatibel dengan teks, fungsi, rumus, dan grafik dari Excel Fungsi-fungsi analisis yang kompatibel dengan Excel Mengkopi dan memindahkan lembaran kerja Fasilitas Smart Label berfungsi membuat rumus dengan lebih mudah dan cepat Dapat menggunakan baris sampai dengan 65.536 baris Kesimpulan pada saat ini keberadaan Lotus 123 di kalangan masyarakat dunia sudah tergeser oleh keberadaan Microsoft Excel Karena Microsoft Excel memiliki kemudahan dalam penggunaan dan banyaknya fasilitas maka program ini banyak digunakan oleh masyarakat dunia Keunggulan yang dimiliki oleh Microsoft Excel dirasakan sangat membantu dan lebih simple dalam penggunaannya dibandingkan dengan IBM Lotus Beberapa versi Microsoft Excel sesuai dengan paket Microsoft Office yang dikeluarkan oleh Microsoft Microsoft Excel ditunjang dengan berbagai fasilitas kemampuan seperti pengolahan data, tabel, rumus grafik, database, dan lain-lain Teman-teman, saya akan menjelaskan aplikasi pengolah angka yaitu LibreOffice Call Mari kita simak! LibreOffice Calc merupakan lembar kerja yang mirip dengan Microsoft Excel atau Lotus 1-2-3 memiliki beberapa fitur unik termasuk sebuah sistem yang secara otomatis mendefinisikan beberapa elemen grafik sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pengguna LibreOffice sendiri merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran yang bersifat free software atau yang artinya bebas digunakan. LibreOffice sendiri merupakan pengembangan dari aplikasi sejenis yang bernama OpenOffice. LibreOffice dikembangkan oleh The dokumen Foundation atau TDF LibreOffice menggunakan format bekas Open Dokumen atau ODF sesuai standar ISO atau IEC Internasional sebagai format aslinya untuk menyimpan dokumen di seluruh aplikasinya. LibreOffice juga kompatibel dengan paket aplikasi perkantoran lainnya, termasuk Microsoft Office, melalui berbagai filter import atau ekspor. Format bekas Microsoft Office didukung dengan baik, meskipun beberapa fitur tata letak dan performatan atribut ditangani secara berbeda dalam aplikasi ini atau sama tidak didukung sepenuhnya dalam filter-filter tersebut. Fitur pada LibreOffice menyimpan dan membuka dokumen dengan format ODF atau Open Document File, mengekspor dokumen ODF menjadi flat XML, impor dokumen Microsoft Visio, dan Microsoft Publisher. Membuka dokumen .docx adalah format dokumen standar untuk aplikasi Microsoft Office 2007 dan terbaru. Menyimpan dokumen dalam format PDF, menambahkan komentar dan anotasi di dokumen, aplikasi remote, kontrol untuk presentasi, berkolaborasi melalui CMIS, protokol, fitur terbaru yang memungkinkan pengguna berkolaborasi dengan pengguna lain dalam mengerjakan suatu dokumen. angka yaitu Genomeric Spreadsheet. Mari kita simak. Genumeric adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari Genom Office. Di numerik bersifat open source dan multiplatform. Open source berarti dapat didownload dari internet dan dapat dipergunakan secara gratis. Multiplatform berarti aplikasi ini dapat digunakan atau dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris dan Windows. Gnumeric memiliki tampilan yang user-friendly di mana jendela Gnumeric dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar yang lengkap. Gnumeric merupakan bagian dari lingkungan desktop Gnome. Gnome merupakan suatu project untuk membuat suatu lingkungan desktop yang gratis dan mudah digunakan bagi penggunanya. sebagaimana komponen Gnome yang lain, Gnumeric juga merupakan software gratis atau open source yang memiliki jenis lisensi di bawah terminologi GNU-GPL. Gnumeric juga dapat mengimport file-file dari Excel, Lotus 123, Aplix, Sjlk, XBase, dan Oleo. Gnumeric dikembangkan untuk menggantikan spreadsheet komersial yang ada pada saat ini. Spreadsheet ini dikembangkan dengan kompiler GNUC atau GCC dan User Interface Didesain dengan menggunakan desainer GLAD GUI Kelebihan Gnumeric Gnumeric merupakan sebuah spreadsheet canggih yang memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan kantor Mulai pengolahan angka sederhana sampai kompleks Operasi tabel sederhana sampai kompleks Sampai bekerja dengan statistika, banyak kelebihan yang dapat dirasakan dengan menggunakan jinumerik. Antara lain: satu, stabilitas; jinumerik telah diuji dan digunakan oleh berbagai macam pengguna dengan berbagai macam pekerjaan; jinumerik telah siap untuk digunakan dalam lingkungan kerja produktif; kedua, kompatibilitas. Ini adalah isu penting yang sangat sering dibicarakan. Tidak setiap orang atau lembaga menggunakan spreadsheet yang sama. Oleh karena itu pula, Gnumeric dirancang untuk mampu membuka file XFL atau Gnumeric, Microsoft Excel, versi 5 sampai XP, Lotus 123, Aplix, Sion, SJLK, GNU Leo, HTML, PlanPerfect, Quattro Pro, dan CSV. Teman-teman, saya akan menjelaskan aplikasi pengolah angka yaitu Google Spreadsheet. Mari kita simak. Google Spreadsheet adalah salah satu komponen dalam aplikasi Google Cloud. Jika kita memiliki akun Gmail, kita bisa membuat dan berbagi sebuah spreadsheet dengan siapapun, termasuk dengan mereka yang tidak memiliki akun Gmail. Google Sheet secara komprehensif menawarkan sekumpulan fitur dan fungsi standar spreadsheet, seperti dalam spreadsheet application lainnya yaitu Microsoft Excel Selain itu juga, terdapat dukungan terbaru yang serbaguna, yaitu fungsi query dan regex Hal yang membedakan antara spreadsheet desktop dan Google Sheet adalah Google Sheet didesain secara cloud Aplikasi spreadsheet dapat diakses melalui browser dan disimpan secara remote. Spreadsheet dapat dibagi dalam keadaan read only atau read edit mode sehingga mendukung untuk editing secara kolaborasi. Google Spreadsheet ini sama seperti Microsoft Excel, tapi sedikit berbeda. Dalam menggunakan spreadsheet, kita dapat melakukan 1. mengimpor dan mengekspor data berformat titik xls, titik csv, titik txt dan titik ods atau dan mengekspor fungsionalitas untuk titik pdf dan html. 2. menikmati navigasi dan pengeditan intuitif seperti dokumen atau spreadsheet tradisional. 3. Menggunakan format dan formula 4. Mengobrol dengan orang lain yang sedang mengedit 5. Memasukkan spreadsheet atau bagian dari spreadsheet ke situs web kita 6. Setiap spreadsheet dapat mencapai hingga 10.000 baris atau hingga 256 kolom Atau hingga 100.000 sel atau hingga 40 set sampai batas mana saja yang tercapai lebih dulu 7. Setiap pengguna memiliki batas hingga 200 spreadsheet 8. Batas untuk spreadsheet terbuka pada saat bersamaan adalah 11 9. Dapat mengimpor spreadsheet hingga mencapai 1 MB dan format XLS CSV atau ODS TXT TSV TSB Nah Itu tadi teman-teman Video pembelajaran mengenai Aplikasi pengolah angka Pada komputer Semoga bermanfaat dan menambah Pengetahuan kalian ya Jangan lupa dukung channel TV pendidikan dengan cara Like, like dan Allah warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang berbahagia Gunakan dan maksimalkan Waktu kalian di sekolah ini Sebaik mungkin Dengan belajar dan belajar Sehingga akan menemukan titik mimpi kalian